munculkan munculkan, mm. teman. teman-teman sedikit dulu ya mudah-mudahan sudah lihat kita ya teman-teman oke okay. teman-teman sedikit dulu Oh, lucu потору А, ну да. Oke ya teman-teman Karena hari sudah Mulai tenggelam jadi Saya putuskan untuk Pulang dulu ya teman-teman Nanti di lain waktu Baru kita ketemu lagi Oke teman-teman Dan maaf tadi saya tidak cari poinnya Karena berhubung Saya berburu sendiri ya teman-teman Jadi saya agak dek-dekan Agak takut untuk cari poinnya ke dalam hutan Oke Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan serta kelancaran dalam beraktivitas Oke, salam satu laras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh